Apa? Ye Chen terus bertarung. Kejutan naik dan turun ketika para penonton melihat Ye Chen siap bertempur. Energi vitalnya disegel. Dia ditakdirkan untuk kalah. Dia tampaknya berjuang sebelum mati. Sia-sia. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pedang energi yang tajam terbelah di udara oleh Ki Hao yang ganas di podium. Ye Chen mundur dan mencabut pedang Tian Kue yang ditanam di podium. Bang! Pedang energi Ki mengenai pedang Tian Kue, berkilau. Tanpa perlindungan energi vitalnya, lengan Ye Chen bergetar kesakitan. Tenggorokannya terasa manis dan seteguk darah dimuntahkan. Pergi mati! Ki bergerak cepat seolah terbang, pedangnya menusuk udara lagi. Tanpa diduga, Ye Chen tidak mengelak. Engah! Tubuh Ye Chen ditembus dan darah menyembur. Sementara itu, dia meraih pedang energi dengan tangan kosong, dan meninju Ki Hao dengan tangan kanannya. Tapi kali ini, Ki Hao bersiap lebih awal, mengangkat telapak tangannya dengan lembut dan menggenggam kepalaan lemah Ye Chen, yang energi vitalnya dibatasi. Terlalu lemah, Ki Hao menyeringai mengerikan, dan memukul Ye Chen. Dia melangkah mundur dan batuk darah. Apakah kamu akan mati atau tidak kali ini? Ki Hao hendak membunuh Ye Chen dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Dia meringis saat mengambil langkah. Ini, jejak energi yang kuat mengalir masuk dan membelenggu tubuh Ki Hao. Bagaimana mungkin? Luar biasa! Dia melihat Spell of Heaven Spirit di telapak tangannya hampir menyatu dengan tubuhnya. Ye Chen memiliki mantranya. Para penonton meledak menjadi gempar. Betapa berharganya mantra Roh Surga! Bisakah dia membelinya? Astaga! Qi Hao dibatasi oleh mantra. Bagus sekali! sionger tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan tangannya yang gemuk mengepal kuat karena kegirangan. Dari mana dia mendapatkan mantra itu? Fakta bahwa Ye Chen memiliki mantra itu mengejutkan Susinyu dan melampaui harapannya. Mustahil! Ki Hao meraung di podium. Sudah kubilang, siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, ini belum diselesaikan. Beberapa zang jauhnya, Ye Chen terhuyung-huyung dan tersenyum dingin pada Ki Hao. Bagaimana kamu bisa memiliki mantranya? Mata merah Ki Hao menatap Ye Chen. Apakah itu penting? Ye Chen berjalan perlahan ke arahnya dan menyeringai kasar. Sekarang adil, Anda kehilangan energi vital Anda, begitu juga saya. Itulah intinya, dan pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ki Hao mendukung tanpa sadar. Memang? Energi vitalnya hilang. Apakah diarekan Ye Chen sekarang? Keterampilan gulat dekat Ye Chen yang kuat membuat panik Ki Hao, yang mengandalkan energi vital dalam beberapa tahun terakhir dan tidak pernah mempraktikkan keterampilan gulat dasar dan tidak setara dengan Ye Chen tanpa energi spiritual. Bertarung. Menjerit, Ye Chen mengambil satu langkah dan menembak seperti bom. Ki Hao mundur dengan tergesa-gesa. Bisakah kamu melarikan diri? Suara kasar tiba dengan embusan angin. Ye Chen datang dan memberikan pukulan. Ki Hao bertahan secara intuitif. Tapi dia tidak bisa lari dari pergulatan dekat Ye Chen yang tak terkalahkan. Ah! Itu tidak membantu tidak peduli bagaimana dia meraung. Ketika Ye Chen menerapkan keahliannya yang luar biasa, seorang murid berbaju putih dari puncak renyang menerjang ke arah podium. Tanpa basis kultivasi yang tinggi, tetapi mahir merencanakan, murid itu akan mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Chen, yang energi vitalnya disegel dan kemampuan tempurnya memburuk. Pergi mati, murid berbaju putih itu tampak ganas dan mendorong telapak tangannya tanpa ampun. Tingkat keempat dari tahap kondensasi Ki. Kamu pantas bertarung denganku. Ye Chen menendang Ki Hao pergi, membalik dan melompat seperti kera, menghindari telapak tangan murid itu dan memukul murid itu untuk meluncur dengan satu telapak tangan. Ini, para penonton heran bahwa Ye Chen masih ganas. Ah! Dalam keheranan mereka, Ye Chen menyeret kaki murid itu dan menjatuhkannya ke podium. Betapa bijaknya Ye Chen, dia mengantisipasi bahwa para murid dari puncak renyang akan menyergapnya ketika energi vitalnya disegel. Untungnya, kecuali Susinyu di tingkat ketujuh dari tahap kondensasi Ki, sebagian besar murid yang datang untuk menyemangati Ki Hao berada di bawah tingkat kelima dari tahap kondensasi Ki. 82. Seekor Unta Kelaparan Lebih Besar Dari Seekor Kuda Meskipun energi vitalnya tertahan, dia mampu bertarung dengan tubuhnya yang kuat, dan tidak dapat diremehkan oleh siapapun, apalagi murid yang lebih rendah dari Ki Hao. Ah! Pekikan lain datang, organ dalam tergeser, murid berbaju putih itu dipukul di podium yang keras, meninggalkan lubang manusia di atasnya. Dia tidak memiliki energi vital. Mari kita lawan dia bersama-sama. Semua murid dari puncak renyang, kecuali Susinyu bergegas ke podium sambil berteriak. Kotoran. Meledak dalam kemarahan, Sionger memegang gadanya, ingin melompat ke podium, tetapi dia mengambil kembali kakinya ketika baru saja mengangkat. Karena kecakapan bela diri Ye Chen dimainkan sepenuhnya. Merebut kaki murid yang pingsan, Ye Chen memperlakukan tubuhnya sebagai senjata dan mengayunkannya dengan gila. Setiap murid yang mendekatinya dihalangi. Satu adegan muncul. Para murid terbang dari podium seperti kantong tanah. Luar biasa! Sionger menghela nafas dengan satu klik lidahnya. Betapa ganasnya! Semua penonton menelan seteguk budak tanpa sadar. Ah! Ketika jeritan mengikuti, ladang obat mujarab seorang murid dari puncak renyang ditendang oleh Ye Chen. Kamu Chen! Su berteriak dengan dingin di bawah podium, kamu dengan kejam menyakiti murid lain, apakah kamu tidak takut balai regulasi akan menghukummu? Menyakiti murid lain dengan kejam! Berdarah di sekujur tubuhnya, Ye Chen menatap Susinyu dengan sepasang mata merah, berteriak, tidak ada yang bisa mengintervensi duel di Win dan Cloud Podium, kecuali para peserta duel. Itu aturannya. Bahkan jika saya mengambil nyawa mereka, balai regulasi tidak berhak menuntut saya. Kamu, celaan Ye Chen membuat marah Susinyu, yang seluruh wajahnya memerah. Para murid mengabaikan aturan terlebih dahulu. Bukan aku yang harus disalahkan. Suara Ye Chen sangat kuat dan sedingin es. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan memukul Qi Hao, pria itu baru saja merangkak tetapi sekarang pingsan. Cahaya dingin berkedip di matanya, Susinyu hendak menyerbu ke podium. Susinyu, aku membujukmu untuk tetap diam. Kalau tidak, panah angin pengejar saya tidak akan mengenali Anda, kata Sionger. Dia mengubah gada menjadi busur yang direntangkan seperti bulan purnama. Begitu Susinyu naik podium, sebuah panah energi siap ditembakkan segera. Dia merasakan udara dingin dari panah energi dengan wajah cemberut. Susinyu yakin hatinya harus ditembus jika dia berani bergerak. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggerakkan kakinya ke belakang. Itu benar, sionger terkekeh dingin dan melirik murid lain, memaki mereka, aku tidak membidik siapapun. Tapi berperilaku sendiri, kalau tidak, aku akan memperlakukanmu tanpa perasaan. Setelah kata-kata ini, para murid yang siap membuat masalah mengumpulkan energi spiritual mereka dan tetap diam. Di podium, Ye Chen mencari di sekujur tubuhnya dan mengambil tas penyimpanan Ki Hao dan semua barang berharga miliknya. Dia meninggalkan wajah Ki Hao. Menurut rutinitas lamanya, Ki Hao harus ditelanjangi. Ye Chen melompat dari podium dan berjalan keluar. Saat melewati Su Xinyu, Ye Chen melihat sekilas kepipinya yang beku dan mencibir, kakak senior Su, aku mengagumi kemampuanmu untuk membalikkan keadilan. Anda. Su Xinyu ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen pergi, jubahnya bergoyang. Di depan, para murid di kedua sisi jalan memberi jalan untuk Ye Chen tanpa diminta. Luar biasa, pertarungan hari ini penuh dengan klimaks. Qi Hao, seorang kultivator pada tahap inti manusia dikalahkan. Semua murid dari puncak renyang yang bersorak untuk Qi Hao dipukuli, kecuali Su Xinyu. Mulai hari ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, murid magang. Saya pergi. Sionger menyelinap pergi dengan semua taruhan setelah Ye Chen pergi. Para murid yang tenggelam dalam pertarungan terbangun dan menemukan sesuatu yang hilang. Ah! Segera, tangisan dan jeritan suram datang dari podium. Batu rohku. Itu semua milikku. Simpanan saya dalam beberapa dekade terakhir hilang. 83. Reputasi Ye Chen menyebar di antara sekolah luar setelah pertarungan dengan Qihao. Murid magang di tahap kondensasi Qi, sosok legendaris yang bertahan lama mengalahkan para murid dari tiga puncak utama, termasuk seorang murid di tahap inti manusia, lebih dari satu bulan. Pada malam hari. Puncak Tianyang. Zhong Lao menutupi dadanya dengan kuat. Kehilangan seorang murid yang berbakat membuat hatinya hancur. Di puncak diang. Gehong mencibir, King Yang abadi, puncak renyang menderita kerugian lebih besar dibandingkan dengan puncak diang. Di puncak renyang. Bangun! Ki Hao terus mengaum seperti anjing yang cepat, bunuh, bunuh, aku ingin membunuhnya. Bising. Immortal King Yang memarahi dengan wajah cemberut yang menakutkan, usahaku sia-sia. Seorang murid pada tahap kondensasi Ki bahkan memukuli Anda. Petik dua. Tuan, Ye Chen berbisa. Di sampingnya, Su Sinyu menjawab dengan kesal. Diam, pertahankan yang terakhir dalam satu bulan berikutnya. Jangan mempermalukan saya dalam persaingan di antara sekolah luar. Di taman spiritual kecil. Ye Chen terus berlatih keterampilan membakar langit selama lebih dari enam jam. Dia terluka parah dalam duel ini. Memar menyebar di sekujur tubuhnya, terutama dua lubang berdarah di bahu kiri dan dada kanannya. Tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang disebabkan oleh cambuk api di Regulation Hall. Lukanya sembuh dalam waktu singkat berkat skill membakar langit. Ye Chen direvitalisasi ketika dia keluar dari pintu. Kotoran, dia mendengar lolongan saat meninggalkan ruangan. Ye Chen menemukan segumpal lemak di taman spiritual kecil kecuali Huwa dan Sang Fengian. Tidak diragukan lagi, gumpalan lemak itu adalah Xiong'er. Apakah kamu binatang buas? Menerjang ke arah Ye Chen dan memeriksa tubuhnya, Sionger tercengang melihat tidak ada bekas luka. Berikan padaku. Ye Chen merentangkan telapak tangannya. Jangan khawatir, Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Sionger melirik Ye Chen dan menyadari bahwa dia meminta batu roh yang dimenangkan dalam pertaruhan. Ye Chen berkontribusi pada sebagian besar kekayaan besar dan Sionger tidak dapat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Masing-masing puluh ribu batu roh, menurut aturan lama. Sionger menyerahkan satu tas penyimpanan ke Ye Chen. Ye Chen mengambil tas itu, melirik ke dalam dan memasukkannya ke dadanya setelah memastikan jumlahnya. Dia mendapat banyak manfaat dari duel tersebut. Murid manapun dari sekolah luar sekte Heng Yue dengan 40.000 batu roh dapat terdaftar sebagai salah satu yang kaya. Sionger mengambil satu langkah ke depan tanpa niat untuk pergi dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu pernah ke pasar gelap hantu? Tidak, Ye Chen menggelengkan kepala. Maukah kau pergi ke sana bersamaku? Sionger mengedipkan mata pada Ye Chen, lelang yang diadakan setiap tiga tahun akan dimulai dalam beberapa hari. Dikatakan bahwa banyak harta akan dijual saat itu. Dia juga mengeluarkan tongkatnya, lihat. Gada itu dibeli di pelelangan. Lelang diadakan setiap tiga tahun. Anda harus menunggu selama tiga tahun jika melewatkan yang ini. Saya diberitahu bahwa tempat ini tidak damai. Ye Chen mengangkat dagunya. Keberuntungan dicari dalam bahaya. Sionger buru-buru berkata, ngomong-ngomong, perkelahian dilarang selama pelelangan. Anda dapat pergi setelah melihat-lihat. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda akan pergi ke sana? 84. Ye Chen menyentuh dagunya, pergi ke sana dan lihat. Baiklah, mapan, saya akan mendapatkan lebih banyak bunga magnolia salju. Besok sampai jumpa di pegunungan di belakang sekte. Sionger terpental dan berlari keluar dari taman spiritual kecil. Setelah dia pergi, Ye Chen mengunci diri di kamar, meletakkan labu emas ungu kecil di samping tempat tidurnya untuk menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, dan mengeluarkan tas penyimpanan Kihao. Hao. Ye Chen tidak bisa membantu menjentikan lidahnya saat dia membuka tas penyimpanan. Kihao. Seorang pemuda berbakat dari klan budidaya, menaruh harapan besar oleh keluarganya dan dilatih secara khusus oleh Immortal King Yang. Barang-barang berharga di tasnya berlimpah. Pertama, batu roh di dalamnya bernilai lebih dari 30 ,000. Kedua, jenis cairan roh bervariasi dari meridian yang memelihara, memperpanjang umur, hingga memperkuat tubuh. Ketiga, banyak ramuan roh dan alat roh yang tak ternilai yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa alat roh superior bahkan bisa menyamai Crimson Cloud Sword milik Ye Chen. Akhirnya, hanya tersisa satu cangkang kura-kura yang retak di dalam tas. Kura-kura yang retak. Ye Chen memegang cangkang di tangan dan mengamatinya dengan cahaya lilin. Cangkang kura-kura seukuran telapak tangan memberi kesan perubahan dengan beberapa tulisan suci misterius yang terlihat samar-samar di permukaan berbintik-bintik. Rasa perubahan menarik Ye Chen. Berdengung. Saat dia merenung, labu di samping tempat tidurnya bergetar. Labu emas ungu kecil melebarkan leher botolnya, mengambil cangkang dari tangan Ye Chen sebelum dia bereaksi dan menelannya. Apa yang salah, Ye Chen bergegas mengambil labu itu dan melihat ke dalam. Jejak energi aneh di labu melelehkan cangkangnya dan mengubahnya menjadi energi spiritual. Adegan itu mengejutkan Ye Chen. Ketika labu bergetar lagi, energi yang berasal dari kulit kura-kura dipompa keluar dari labu emas ungu kecil dan meresap ke mata Ye Chen tepat. Wow! Ye Chen pingsan, kepalanya berdengung. Setelah beberapa waktu, dia melambaikan kepalanya dan membuka matanya. Tapi, deretan kata-kata kecil menyapu matanya yang aneh. Bayangan virtual cepat. Cepat tanpa batas, tak berbentuk seperti bayangan, pikiran maya. Berbisik, Ye Chen memejamkan mata dan menyelidiki keadaan magis. Cahaya lilin berkelap-kelip di ruangan yang sunyi itu. Berdiri di lantai, Ye Chen mengambil satu langkah dengan lembut. Meski langkahnya biasa, ada yang berubah. Dia tidak berhenti setelah melangkah. Kadang-kadang bergerak maju dan kadang-kadang mundur, dia berputar-putar di dalam ruangan perlahan-lahan seolah berjalan sambil tidur. Beberapa saat kemudian, energi mengalir deras di bawah kakinya. Saat langkahnya semakin cepat, bayangan yang tidak lengkap mengikuti di belakang punggungnya. Waktu berlalu. Ye Chen terus berjalan di kamar sepanjang malam. Ketika fajar tiba, pintu terbuka lebar. Dia berjalan keluar dan mondar-mandir dengan santai, terkadang setegak kura-kura dan terkadang secepat angin sepoi-sepoi. Energi yang sangat besar membanjiri setiap langkah. Gerakannya misterius di luar pemahaman. Kecepatannya yang cepat melebihi yang lain. Ye Chen berhenti, perlahan membuka matanya, di mana ekstasi bersinar. Cepat tanpa batas, tak berbentuk seperti bayangan, pikiran maya. Betapa indahnya bayangan virtual cepat itu. 85. Ye Chen bergegas kembali ke kamarnya, mengumpulkan energinya. Dia datang ke tempat tidurnya, memasukkan labu emas ungu kecil ke dalam peti dan terus menggosok. Betapa berharganya itu. Tertawa, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa lebih dari seribu batu roh yang dihabiskan untuk labu itu berharga. Merasakan bayangan virtual yang cepat, sebuah seni mistik bersembunyi di kulit kura-kura tua, labu kecil itu menelan kura-kura itu dan mengeluarkan keterampilan yang mendalam. Ye Chen menemukan segalanya. Betapa berharganya dirimu, kamu sangat cakap. Memegang emas ungu kecil di tangan dan menatapnya, Ye Chen semakin senang. Labu tidak hanya menyerap energi roh antara langit dan bumi dan mencairkannya, tetapi juga menangkap kedalaman yang tersembunyi di dalam objek yang tidak diketahui. Ye Chen berpikir bahwa itu pasti berasal dari asal yang luar biasa. Aku merasa aku akan menghasilkan banyak uang. Dia mengelus dagunya, apiku yang sebenarnya bisa merasakan harta dan labu emas ungu kecil bisa merebut misteri harta. Saya akan menjadi kaya. Ye Chen mengeluarkan mutiara roh yang mencolok dan memasukkannya ke dalam labu untuk memeriksa apakah ia dapat menemukan sesuatu yang ajaib dari mutiara itu. Berdengung. Labu bergetar dan memuntahkan mutiara. Itu mutiara biasa. Ye Chen mengeluarkan belati kecil dan memasukkannya ke dalam labu, bergumam. Labu emas ungu kecil mengangkat belati seperti pertama kali. Tidak ada yang spesial. Mengumpulkan belati kecil, dia mengambil barang-barang lain, dari giok roh hingga alat roh, dan mengujinya satu demi satu. Akhirnya, Ye Chen meletakkan botol batu giok yang berkilau ke dalam labu. Retakan! Tiba-tiba, labu menggiling botol menjadi abu dan memompanya keluar. Dia terkejut. Berdengung. Labu kecil itu bergetar hebat, seolah memprotes dan berkata, sialan! Kamu berani mencoba lagi! Mulut Ye Chen berkedut. Dia menyadari labu itu hanya menangkap kedalaman harta yang ditawarkan untuk detailannya. Meskipun ditempatkan di dalam labu kecil, benda-benda yang ditolak oleh labu itu tidak berguna. Selain itu, labu itu intelektual secara spiritual. Barang-barang tak berharga lainnya yang dilemparkan ke dalam labu akan hancur. Kamu sangat pemarah. Meskipun Ye Chen mengutuk labu kecil itu, dia tetap memegangnya di dada. Dia meninggalkan taman spiritual kecil setelah sarapan sederhana. Ketika dia tiba di gua di pegunungan di belakang sekte tersebut, Sionger sedang tidur dengan tangan dan kaki terentang dan air liur di mana-mana, dagingnya yang gemuk menumpuk di tanah keh, keh. Ye Chen terbatuk, tapi Sionger tidak bereaksi. Dia menendang Sionger, gendut, bangun dan mulai bekerja. Sionger tidak bangun. eh, gadis itu telanjang. Sionger tiba-tiba melompat dari tidurnya. di mana dia? di mana? Triknya berhasil. Ye Chen mengucapkan kalimat yang bermakna. Dasar. Sionger memelototi Ye Chen dan menyumpahinya setelah dibodohi. Apakah kamu membawa ramuan roh ke sini? Ayo, kita kehabisan waktu. Kamu bisa mengandalkanku. Sionger mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya, aku berusaha keras untuk mendapatkan ramuannya. KOTORAN Ketika dia membuka tasnya, tiga kali lebih banyak dari yang terakhir kali, jumlah ramuan di dalamnya membuat Ye Chen tertegun. Kamu luar biasa, dia menatap Sionger dan menjentikkan lidahnya, kamu meminum begitu banyak tumbuhan. Apakah pamanmu setuju? Tidak, dia tidak melakukannya. Bagaimana kamu membawa mereka ke sini? 86 Aku membawa bibiku ke pamanku. Sionger membersihkan hidungnya, dan aku memasukkan sesuatu ke dalam makanan mereka. Masukkan sesuatu, alis Ye Chen berkerut, ada apa? Bubuk bunga albisia. Ye Chen tidak bisa membantu menyentak mulutnya dan mengangkat ibu jarinya, luar biasa. Setelah itu, mereka mulai bekerja. Ye Chen mengambil alih penyempurnaan dan Sionger sibuk membantunya. Segera, aroma obat yang menyegarkan melonjak dalam gelombang. Ye Chen tidak akan menyia-nyiakan aroma obat yang kental dan mengeluarkan labu emas ungu kecil untuk menyerap semuanya sebelum disempurnakan. Apa itu? Ia dapat menghirup energi spiritual secara mandiri. Sionger berjongkok di tanah, sepasang mata kecil berputar. Jangan hanya berdiam diri, datang ke sini untuk membantu. Saat Chen menjadi semakin mahir dalam penyempurnaan cairan roh, cairan yang dimurnikan kali ini empat kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan mereka hanya butuh enam hari untuk mencapai tujuan ini. Lelah, keduanya berbaring di tanah dengan posisi merangkak pada malam hari setelah perbaikan enam hari yang gila. Kami berangkat ke pasar gelap hantu besok. Sebelum itu kita perlu menemukan sesuatu yang berguna di Treasure Pavilion. Apakah Anda jelas? Sionger memerintahkan Ye Chen dan memasukkan botol cairan roh diok ke dalam tas penyimpanannya. Sesuatu yang berguna, Ye Chen mengajukan pertanyaan balasan, maksudmu? Mantra Roh Surga, Tindakan Surga, dan Guntur Surga. Petik 2. Nama-nama itu membuat mata Ye Chen bersinar. Tiga mantra teratas dari Sekte Heng Yue, Mantra Roh Surga, Mantra Aksi Surga, dan Mantra Guntur Surga. Mantra Roh Surga dapat menyegel energi spiritual seorang kultivator dalam waktu singkat. Tindakan Mantra Surga dapat meningkatkan kecepatan penggunanya dalam sekejap. Mantra Guntur Surga yang kuat bahkan bisa meledakkan gunung. Manfaat dari ketiga mantra itu bisa mencapai keuntungan tak terduga dalam koordinasi. Kelangkaan mereka juga dikagumi. Mantra dijual di pavilion harta karun. Ye Chen menatap si Er dan bertanya. Tentu saja. Mantra Roh Surga dijual dengan harga 10.000 ribu batu roh, Mantra Surga beraksi 30.000 ribu batu roh dan Mantra Surga Guntur 90.000 ribu batu roh. Terlalu kuat, Mantra Guntur Surga dilarang di sekte tetapi diizinkan di luar sekte. Ya ampun, siapa yang mampu membelinya? Ye Chen menelan seteguk budak. Ada banyak murid unggul di sekolah luar sekte Heng Yue. Beberapa dari mereka berasal dari klan kultivasi yang kaya. Ye Chen setuju. Kemarin dia mengeluarkan 30.000 ribu batu roh dari tas penyimpanan Qi Hao. Murid lain dari klan kultivasi yang tetap rendah hati pasti kaya juga. Dipikir mahal, mantranya praktis. Mereka adalah kebutuhan untuk perjalanan. Secara khusus, mereka dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat-saat kritis. Dibandingkan dengan batu roh, saya lebih menghargai hidup saya. Jawab si er. Kata-katanya masuk akal. Ye Chen sangat setuju. Batu roh tidak ada artinya tanpa kehidupan. Dia memutuskan untuk pergi ke paviliun harta karun lagi sebelum berangkat ke pasar gelap hantu. Mantra guntur surga berada di luar kemampuan Ye Chen, tetapi mantra roh surga dan mantra tindakan surga tidak. Pada malam hari, mereka meninggalkan pegunungan di belakang sekte masing-masing. Sionger -masing. pergi ke Taman herbal roh, dan Ye Chen pergi ke paviliun Harta Karun. 87. Bintang-bintang bertebaran di langit biru laut. Pang Dahai sedang minum dan menyenandungkan lagu ketika Ye Chen tiba di paviliun Harta Karun. Wah, seseorang datang untuk membeli pada tengah malam. Pang Dahai langsung berdiri, matanya berbinar. Sesepuh sekte dalam suasana hati yang baik. Ye Chen tertawa dan memberikan tas penyimpanan kepada Pang Dahai, sesepuh sekte, tolong evaluasi berapa banyak batu roh yang berharga untuk isinya. Pang Dahai mengambil tas itu, membukanya, dan melihat sekilas ke dalam, menatap Ye Chen, ini dirampok dari Ye Chen. Ye Chen terbatuk, menyentuh ujung hidungnya dan mengangguk. Memalingkan kepalanya, Pang Dahai mengeluarkan sempoa kecil dari dadanya dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang di tas penyimpanan. Akhirnya, dia meletakkan sempoa, dan mengelus kumisnya. Setelah kontemplasi, dia mengulurkan tiga jari. Tiga puluh ribu, terlalu sedikit. Ye Chen cemberut, dia tidak akan menjual harta jika dia tidak membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Tiga puluh satu ribu paling banyak. Pang Dahai melirik Ye Chen dan menemukannya menjual dendam. Dia mengajukan pertanyaan tentatif, bagaimana dengan tiga puluh dua ribu? Aku tidak akan menjualnya. Ye Chen mengumpulkan tas penyimpanannya. Meskipun dia tidak peka terhadap harga, nilai alat roh langka lebih dari tiga puluh dua ribu, apalagi semua isinya. Pang Dahai bergegas menangkap Ye Chen saat hendak pergi, jangan pergi. Aku bisa memberimu lebih banyak. 50.000 ribu, Ye Chen berbicara tentang harganya. delapan ribu, Pang Dahai mencoba yang terbaik untuk menawar. Dua ribu kurang, delapan ribu. puluh ribu paling banyak. Sekte tua, kamu sangat kejam. tujuh ribu, kalau tidak. Kesepakatan, jawaban Pang Dahai menyela Ye Chen. Harganya rendah. Ye Chen menyadari dia ditipu oleh Pang Dahai, menggerakkan mulutnya. 47.000 ribu, Anda datang untuk memeriksa. Pang Dahai menyodorkan tas penyimpanan ke dada Ye Chen dengan senyum sinis kalau-kalau dia menyesal. Ye Chen mendorongnya kembali, beri aku tiga mantra roh surga dan satu mantra tindakan surga. Kamu harus memberiku tiga ribu lebih. Pang Dahai tidak menyetujui. Aku tidak akan menjualnya. Hei, kamu bocah. Gila, Pang Dahai masih tersenyum mesum. Kamu tambah dua ribu lagi dan aku kurangi seribu. Bagaimana tentang itu? Tambahkan paling banyak lima ratus. Ye Chen belajar dari penipuan terakhir dan menawar. Kesepakatan. Di luar dugaannya, Pang Dahai setuju. Kotoran. Ye Chen membanting wajahnya dengan keras dua kali dalam pikirannya. Harganya tinggi. Semakin tua, semakin bijaksana. Ye Chen, dibodohi oleh Pang Dahai, tidak bersusah payah dalam tawar-menawar. Orang tua itu layak mendapatkan posisi sesepuh sekte dari Paviliun harta karun. Ini adalah tiga mantra roh surga dan satu mantra tindakan surga. Pang Dahai memasukkan empat mantra ke dada Ye Chen. Setelah itu, dia segera mengambil tas yang dirampok. Ye Chen memasukkan empat mantra ke dalam tas penyimpanannya sendiri, wajahnya menjadi gelap, tetua Sekte, perhatikan langkahmu saat berjalan di malam hari. Hei, kamu bocah! Ye Chen bergegas keluar dari paviliun sebelum Pang Dahai menjadi gila. Itu adalah malam yang dalam ketika dia kembali ke taman spiritual kecil. Berdengung! Berdengung! Huwa tidak tidur tetapi berlatih tongkat besi dengan keras, dan suara menusuk udara menyebar ke seluruh taman spiritual kecil. Meski kikuk bergerak, ia mulai terbiasa dengan tongkat dan semakin mahir dalam penerapannya. Dia menyelidiki latihan tanpa memperhatikan kembalinya Ye Chen. Ye Chen tidak mengganggunya, berjalan ke kamarnya diam-diam dan melirik Hua yang berkeringat sebelum memasuki kamarnya. Staf itu mungkin ditakdirkan untuk menemani Hua. Ye Chen mengambil langkah ke kamarnya. 88. Segera Fajar! Dia meninggalkan taman spiritual kecil saat matahari terbit. Xionger muncul di kaki gunung. Kecuali celana pendek bunga dan rompi, cermin pelindung hati yang berkilauan tergantung di depan dada Xionger. Bagaimana kalau menyewa burung roh di sana? Ye Chen menatap langit. Tidak, Sionger tidak setuju, tangan master mengendarai burung roh di udara. Itu tidak aman. Dengarkan saran saya, berdiri di tanah jauh lebih aman daripada terbang di langit. Sionger mengeluarkan dua mantra roh dari selangkangannya. Mantra bepergian. Mata berkilau, Ye Chen sepertinya tahu mantra roh dan kemampuannya. Ribuan lis bisa ditutupi dalam satu hari. Wah, kamu tahu itu. Sionger tercengang. Hanya sedikit. Dia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi memberikan satu mantra kepada Ye Chen, tempelkan di kakimu dan masukkan energi vital ke dalamnya. Perhatikan arahnya, mantranya cepat, jangan mengenai gunung. Kamu melebih-lebihkan, Ye Chen menempelkan mantra di kakinya. Sekaligus, dia membagi sedikit energi vital dan menuangkannya ke dalam mantra. Itu bersinar, polanya meleleh ke dalam tubuhnya. Swoosh! Ye Chen berdiri di tanah beberapa saat yang lalu, tapi sekarang bersiul. Secepat pelangi, Xionger menyusul Ye Chen. Ye Chen menggunakan mantra itu untuk pertama kalinya dan tidak beradaptasi dengan kecepatan tinggi. Mantranya luar biasa. Ye Chen menavigasi dan berkata sambil tersenyum, angin melolong melewati telinganya. Laju mantranya tidak secepat kecepatan virtual tetapi menghabiskan lebih sedikit energi vital daripada kecepatannya. Swoosh! Swoosh! Bayangan keduanya terus terlihat, dan kabut kotor pun terjadi. Setelah perjalanan satu malam, mereka tiba di sebuah hutan liar. Butuh satu jam lagi untuk sampai ke sana. Sionger memperkirakan waktu dan jarak. Aku mencium sesuatu yang berdarah. Ye Chen berbisik. Tenang, tidak ada yang serius. Aku di sini bersamamu. Sionger menepuk Ye Chen dengan tangannya yang gemuk. Hati-hati, menjerit tiba-tiba, Ye Chen menggenggam Sionger dan melangkah mundur dengan cepat. Ledakan. Area yang baru saja mereka injak meledak saat mereka pergi. Tiba-tiba, kerikil terlempar, batang pohon yang tebal tumbang dan lubang tiga sang meninggalkan bumi setelah ledakan. Kotoran. Sionger mengutuk dengan keras. Mereka akan diledakkan jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat. Kotoran, bajingan mana yang terperangkap di sini? Sionger berteriak. Keduanya berdiri membelakangi. Ye Chen melihat sekeliling dengan waspada dengan mata setengah tertutup. Bermasalah tak lama kemudian, dia khawatir tentang keamanan perjalanan ini. Sasa! Sasa! Segera, gemerisik datang di malam yang gelap ini. Hembusan angin suram bertiup dengan udara berdarah. Kamu bisa menghindari jebakanku. Aku meremehkanmu. Seorang pria kuat memanggul pedang berkepala hantu mondar mandir sambil mencibir. Lengan telanjang, rambut tergerai, orbit mata cekung dan mata merah, pria itu, seorang penjahat, dengan bekas luka menakutkan di wajahnya dan tatapan ganas, penuh niat membunuh. Tahap yang sejati, wajah Sionger dan Ye Chen menjadi gelap ketika keduanya merasakan udara yang dihembuskan oleh pria kuat itu. Beri aku tas penyimpananmu, aku tidak akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Saat pria kuat yang memikul pedang mendekati mereka, niat membunuhnya semakin kuat dan cahaya dingin berkilauan di pedang besarnya yang berat. Xiong'er menoleh ke Ye Chen dan meliriknya, merampoknya. 89. Iya, Ye Chen dengan lembut mengangguk. Jawabannya akan mencengangkan orang lain. Seorang murid di tahap kondensasi ki dan seorang murid di tingkat pertama dari tahap inti manusia akan menghadapi seorang kultivator di tahap yang-yang yang sebenarnya. Ye Chen dan Xiong'er akan menyelinap pergi jika mereka bertemu seseorang di tingkat yang lebih tinggi dari tahap yang-yang yang sebenarnya. Energi pria kuat itu kuat tetapi tidak stabil. Dia baru saja membuat terobosan dari tahap inti yang sebenarnya. Mereka pasti tidak akan takut seorang kultivator mencapai tingkat utama dari tahap yang-yang yang sebenarnya. Merampok dia, Sionger meraung dan memantul dari tanah, seperti bom yang ditembakkan. Rampok, Ye Chen berteriak dan mengikuti Sionger. Pria kuat itu tertegun. Berdengung. Saat dia berhenti, Sionger sudah mengayunkan gada padanya. Mencari kematian, pria itu membalik telapak tangannya dan menerjang ke arah Sionger, tatapannya berubah menjadi kejam dalam sekejap. Tapi gada yang akan menyerangnya dengan cepat melebar ke ukuran lima kali lebih besar dari sebelumnya, dan mungkin disalahartikan sebagai pohon besar. Bang! Pria kuat itu tidak pernah menyangka gada tumbuh lebih besar dan meremehkan Sionger, seorang kultivator di tahap inti manusia. Ia dipukuli hingga sempoyongan dengan telapak tangan berdarah. Meskipun melukai pria itu, Sionger juga dipaksa mundur dengan dengungan yang membosankan. Ye Chen menyerbu ke arahnya ketika pria kuat yang marah itu hendak membalas. Kamu ingin mati? Pria kuat itu berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Saat Ye Chen mendengus dan memanggil idenya, api aslinya melonjak dan berubah menjadi cambuk api panjang, diikat keras olehnya. Retakan. Saat suara itu naik, luka darah hitam tertinggal di wajah pria itu. Api yang sebenarnya, dia terkejut. Melolong. Sementara itu, terdengar suara auman harimau. Ye Chen menerapkan keterampilan klasik of the sel dan tiba di hadapan pria kuat itu dalam hitungan detik. Seperti binatang buas yang berlari menuruni gunung, Ye Chen bergerak dengan cara yang aneh, seperti harimau, kera, singa, dan serigala. Dia menangkap, memukul, dan mencabik-cabik, menggunakan tangan, kaki, persendian, dan bahunya sebagai senjata tajam. Panik, pria itu tidak pernah membayangkan seorang kultivator pada tahap kondensasi Ki mampu melakukan pertarungan jarak dekat. Ah, ah, ah! Berteriak, Xionger mengayunkan gadanya, bekerja sama dengan Ye Chen untuk menantang pria kuat itu dan memukulnya dengan teror. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator di tahap yang-yang yang sebenarnya. Dalam waktu singkat, dia menghentikan kekalahannya dan membuang telapak tangannya. Telapak guntur bergegas. Tinju harimau naga. Ye Chen dan Sionger menghadapi pria kuat itu satu persatu. Ledakan. Tinju dan telapak tangan mereka bergemerincing. Dipukul oleh satu telapak tangan pria kuat yang mengerikan, Ye Chen dan Sionger mundur, memuntahkan darah. Jarak antara kita dan dia sangat besar. Ye Chen menghela nafas bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menantang orang kuat itu, mereka masih tidak bisa melawannya menghadapi penindasan mutlak. Kalian berdua akan mati, dipukuli oleh dua anak nakal hingga canggung, pria itu kesal. Siapa yang akan mati? Ini belum diputuskan. Ye Chen mencibir. Nak, bagus sekali. Sionger berdiri di samping Ye Chen dan mengacungkan ibu jari padanya. Kamu juga. Apa? Saat kejutan pria kuat itu terdengar, momentumnya menghilang dengan cepat dan energi vitalnya melonjak ke seluruh tubuhnya menghilang. Dia menemukan dua mantra yang ditempelkan di tubuhnya. Mantra Roh Surga. Tertegun, pria itu tahu mantranya. Sembilan dia mencapai tahap yang-yang yang sebenarnya. Kedua mantra itu bisa menyegel energi spiritualnya selama sekitar satu menit. Sionger berkata kepada Ye Chen. Akhiri hidupnya saat dia lemah. Ambil nyawanya. Raungan Sionger dan Ye Chen memecah kesunyian hutan liar. Tapi Ye Chen dan Sionger tidak akan memberikan waktu padanya. Telapak guntur bergegas. Tinju harimau naga. Engah. Pria kuat itu mundur, dan batuk darah. Sionger melompat tinggi dan menancapkan gadanya ke arah pria itu sebelum dia memantapkan dirinya. Engah. Diresapi dengan semua energi vital Xiong'er, gada tumbuh lima kali lebih besar saat jatuh. Tidak, tidak, tidak, teriakan horor pria itu pecah saat gada itu hampir mengenainya. Namun, menghadapi raungan pria itu, Ye Chen dan Xiong'er tidak kenal ampun. Ledakan! Setelah semuanya beres, Ye Chen dan Xiong'er mendekat untuk memeriksa pria kuat itu dan menemukan dia ditabrak isian daging. Sebaiknya kita pergi dari sini secepat mungkin. Mereka mengambil tas penyimpanan pria itu dan segala sesuatu yang berharga. Seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar dari kegelapan setelah Ye Chen dan Siongher pergi. Mereka memiliki api sejati. Dia menatap ke arah di mana Ye Chen dan Siongher pergi dan mengelus janggutnya. Masing-masing dari mereka menghabiskan waktu satu jam untuk pulih dan mengeluarkan tas penyimpanan dan barang-barang milik orang kuat itu. Adu buyung! kultivator pada tahap yang sebenarnya adalah orang kaya. Dua mantra roh surga tidak sia-sia. Aturan lama, setengah-setengah. Batu roh di dalam tas penyimpanan orang kuat itu bernilai belasan ratus ribu. Dia juga pergi ke pasar gelap hantu untuk pelelangan tetapi dirampok oleh dua pembudidaya yang lebih rendah darinya secara tak terduga. Pedang kepala hantu, dua jilid kuno, dan tripod seukuran kepalan tangan ditinggalkan di tanah setelah Ye Chen dan Sionger membagi batu roh, cairan roh, dan ramuan roh. Berdengung. Saat ini, api sejati menari. Berkilau, mata Ye Chen menyapu dua jilid kuno dan akhirnya berhenti di atas tripod kecil. Ini adalah harta karun. Kilatan cahaya berkilauan di mata Ye Chen. Aku ingin pedang itu. Aku ingin tripod kecil. Mereka saling menatap, teman baik. Tinju gulat gunung. Sionger melihat sekilas nama volume dan melirik Ye Chen, bertanya, tentang apa kamu? Apa itu? Menggerakkan mulutnya, Ye Chen melihat volume di tangannya dengan heran.